APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu mirip sama keuangan pribadi kita. Maksudnya, coba deh bayangin keuangan pribadi. Kita punya pendapatan, sumbernya itu bisa dari gaji, usaha sampingan, atau kalau punya tabungan, investasi, itu bunganya bisa jadi pendapatan juga. Dari pendapatan ini, kemudian kita belanjakan. Ada untuk makan, transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan belanja kita lebih gede dari pendapatan, disitu kita mengalami defisit. Misalnya, kita mau beli rumah, mobil, atau mau bikin usaha, tapi uangnya belum cukup. Nah, kita bisa pinjam ke bank, disitu kita nyicil. Gitu juga negara kita. Jadi, APBN itu komponen utamanya ada tiga. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, atau yang biasa kita sebut utang. Pendapatan negara itu sumbernya bisa dari pajak, non-pajak, dan hibah. Uangnya dibelanjakan untuk fasilitas umum rakyat. Contohnya, buat kesehatan, pendidikan, transportasi, dan masih banyak lagi. Nah, supaya negara kita lebih cepat maju, kita perlu perbanyak fasilitas-fasilitas tadi Sampai ke pelosok Indonesia Ini kan biayanya gede banget Kalau belanjanya lebih banyak daripada pendapatan Jadinya perlu pembiayaan atau utang Sumbernya, bisa dari dalam atau luar negeri Kan, kalau nunggu uang kita cukup dulu Nggak maju-maju ya Jadi, gunanya pembiayaan Ya, supaya pembangunannya dipercepat Sampai di sini, semoga pada ngerti ya Intinya, APBN itu kunci pembangunan negara sama kayak keuangan pribadi, kan? Kunci kehidupan kita. <laughs>